Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat misalnya ada orang hamil di luar nikah, nggak ya, hamil di luar nikah. Terus dengan kesadaran dua sejoli terus diminta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. karena agama itu hanya mengakui nasab kalau akadnya shohih, ya. kalau akadnya shohih sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan nak, walinya itu tetap tidak bapaknya paham ya meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh walinya itu hakim karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu wis hamil lagi kawin itu kalau mesti pesen. Sampai teubatnya diterima Allah karena sudah kawin Itu harus didukung Harus didukung Bagaimanapun dengan menikahkan menghilangkan zina kan Kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikahkan malah Malah zina Ya no, kiai yang wong tidak benar kok kalau no, itu salah besar harus Malah cepat dinekahkan supaya hubungannya halal Tapi nanti anaknya ini nanti Nggak boleh, jadi diwale ini no, Bapak Saya itu pernah menikahkan orang Yang kasusnya seperti itu, ya bilang Di naibnya Ya sudah istilahnya walinya, bapaknya Tapi walinya tetap naib, itu tidak bisa Karena nasab Yang diakui syariat itu yang Diaktin apa? Sohih, yang lewat akad Apa? Sohih, jadi nanti Kalau seperti itu misalnya anaknya putri Paham ya, oleh Ngendang bapak, macam bapaknya secara genetik Secara gen, tapi secara nanti kalau nikah, walinya apa? Hakim. Ya, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacukan itu semua. Ya, makanya agama itu membatalkan. Jadi sayang boleh, kayak apa boleh seperti Rasulullah nanti nyisi ubelis itu. Usamah, tapi nasabnya tetap Usamah bin Zaid bin Harisa. harus jelas, Usamah bin Zaid bin Harisa. enggak boleh dibilang Zaid bin Muhammad itu disebut li im huwa paham gitu, sekolah suwun supaya sampai terlatih lah teori teorinya ulama ulama itu enggak hanya ngomong sosial saya ini uang awam uang tomongan sosial, no melarat pe anak uang suge. Saya ini uripe di anak uang suge, tukok mobil, tukok sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saya ini uripe, pe nak di pe Agama itu udah mikir itu, do. agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab tuh kayak apa? Nanti kalau kawin sama mahramnya terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui, ini yang paling ngeri. Mungkin. Mungkin ini khusus ulama-ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya saya utarakan di sini. Bensaman jadi ulama kelas berat, M. Stephen Melokatut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, sebenarnya ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhen itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhen punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi enggak tahu siang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan karena ditakutkan jangan-jangan yang dineka itu saudaranya kan makanya nanti anak juga gimana hilang misalnya anak W itu hilang dengan Batam saya kira -kira yang betul, nak hilang di kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ini Pulau Gadung itu semua perempuan Pulau Gadung haram dirapi anak ember itu mereka kan, kok rabi untuk du? dulur paham ya, dan semua ngeri betul itu. uang, uang nah, di anak itu jelas manggon di Saeke melok Sopo, terutama semegatan-pegatan Do yo, kan, do yo, bro, do yo, bro, do yo, bro, do tak do yo, do yo, do yo, do yo, do yo, do yo, do yo, do yo, omong yo, do yo, paham itu bolehnya di, kalau kampung itu masih bisa dihitung itu satu kampung itu haram semua jadi misalnya sak biduan ujub lain wong berarti pitung perempuan itu haram dinikah anak iruken sing lanang mergo ditakutkan saudaranya ya misalnya sampean bantah ini gus saya kira modern sing dirapi kan jelas Misalnya anak Pak Romanto misalnya, atau Singgirabi kan jelas anaknya Mustafa Kuduono seksi tenan, anak itu anak Mustafa Misalnya podo elek, apa podo lah dibukteno anak miripi itu tenan Sampai begitu agama ngatur Makanya anak itu nomor satu, harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial di terlantar. Nanti ada nisa in surat dan Nisa'in Wairi apa? Mahsurot. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang surat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak. Ketika ada revolusi Wahabi, itu banyak ulama Sunni yang diusir. Sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga saya, Syih Umar bin Jabbar banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia, karena dia sempat nikah orang Indonesia punya anak di Indonesia. Bowong Banyumas, Bowong kudus dia ini mamang. Lah berita di Arab pokoknya dia ini yakin, nah, anakku anakku orangnya Indonesia, wedo. Terus anak Elanang, dia mau nikah orang Indonesia. Leku oleh asal ukurannya Indonesia. Tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas. Pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua. Tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Faham oh.